Selamat datang kembali di segmen Apa Kata Dunia. Nah, bersama masih bersama saya Ajos, tapi kali ini nggak sendiri. Mm. Saya kedatangan kamu siapa? Gabes. Iya, <laughs> yeah, bersama Gabes. Karena ini segmen buat meriak suatu yang cukup unik-unik hmm. juga. Kemarin kan saya sudah ngasih respon soal video makan makanan, ya, yang, makanan yang ya, ya, iya ya. yang higienis dan ia cukup agak konyol juga. Nah kali ini kita ngeriak video-video yang masih di lingkungan yang sama. Perindaban. Iya perindaban. <laughs> Tapi nggak soal makanan. Kita ngerek soal pekerjaan-pekerjaan yang ya bisa dikatakan di luar batas normal. <laughs> Karena nggak sama orang bisa itu okay. skill yang okay. memang cukup ini Jadi kita mau langsung reak Langsung. atau kita mau ikut bekerja? Jangan Jangan, oke okay. <laughs> Ya ini ceritanya kan dia lagi... Piknik ya, piknik, ya, piknik, ya, piknik. piknik di perindapan Ternyata rame ya, ramenya kaya, kayak Indonesia Iya, kalau <laughs> sepi di bawah panci Oh ini yang, yang apa, yang tukang bersihin kuping Kayak yeah. rapper, coy jadi di sana ada pekerjaan yang ini juga petugas pembersih telinga orang-orang. Jadi, orang. jadi unik ya kalau di sini kan aneh gitu kita mau apa umumnya kan kalau di sini kan tukang pijet apa tukang bersih bersih hmm. rumah lah kayak koping tapi kalau bersih kuping sama orang lain. Iya karena di sana itu memang unik unik orangnya kalau di sini ada petugas kebersihan jalan kebersihan uh, kamar mandi dan lainnya mm -hmm. di sana petugas pembersih telinga ya. Iya kebersihan telinga jadi okay. selain menjaga kebersihan lingkungan juga menjaga kebersihan diri sendiri. Oke, jorok tuh. Itu pakai. Sumpit <laughs> jorok tuh. Pakai sumpit kayaknya. Pakai pinset loh, besil. ih jor jorok tuh. <laughs> <laughs> ini cukup. Ini juga apa namanya menarik karena dengan membersihkan telinga orang, dia bisa menafkahi keluarganya di hmm. rumah. Jadi nah, ada congekmu, nafkahku. <laughs> <laughs> Kayak rapper loh, kayak, kayak... Zan Malik versi... Malik. Kau ya? <laughs> Zan Malik! Zan Malik van. Jadi Zan Malik mukanya di cover sama dia Ditaruh di tangan loh, abis nyongkel conge, taruh di tangan loh Mungkin standar kebersihan juga perlu ditanyakan juga uh untuk tugas membersihkan telinganya berarti itu di sana kan keliling. Mm. Kalau di sini mungkin harusnya pakai lapak. Jorok. Jorok <laughs> jor jor tuh. Main ngebersihin congek telinga orang lain itu. Kayak mengukir, mengukir pahatan-pahatan seni rupa gitu ya. Tuh -tuh. Wah, Bang, besar tai kupingmu di dalam. <laughs> Translatornya perlu kita kebleng kayaknya. Udah gitu tai kering, banget <laughs> Jadi agak sulit mengkeruknya Bang, saking besar ya. Mas gede apa sih? itu yang dipakai di kepala apa sih kupluknya kayak kondom ya oh ganti oh, pemain ganti, ganti pemain ini level congengnya udah udah kayak sampai teknik harus loh. harus yang lebih expert buat uh, ini mengambil congek congek mereka ini kayak dokter tehate nangis lihat ini loh sambil ngobrol lu lihat, perlu loh? lihatnya dari jauh gitu iya makanya perlu skill yang mumpuni Pokoknya kalau pakai cairan aman. Galak -galak. ini teman, bukan karet-karet. ini kalau kita kan biasanya kalau di Indonesia bersihin kuping kan pakai cotton bud yang dari hmm. kapas Ini langsung pakai besi. Pakai besi. Ngeri loh. Tadi aku kira itu pakai sumpit. Pakai besi. Jadi dia pakai cairan-cairan buat narik ini ya, apa namanya kotoran-kotoran telinga. Hmm wih di, <gir> di.. dioles di tangan coy dioles di tangan coy emang perindapan ini anti yang namanya kata-kata bersih <gir> bayangin dia udah melakukan pekerjaan kayak gitu selama puluhan tahun coy uh, bayangin kalau dia.. untung dia cuma satu pekerjaan gitu loh Kalau yeah. dia nyabang tuh jadi bikin yang bikin makan yang kayak kematian <gir> <gir> kita akan.. terkuras gak mau makan tau guys ih ih ih Tank ya? <laughs> itu bukan congek. Cuy, itu genang telinga. cuy, habis <laughs> diperiksa, orangnya budak berarti suruh mendekat. Oke, oke, oke, oke, oke, Ke oke, Ah, oke, bisa lihat oke, Dia ya, jadi hasil tambangnya dia itu ditaruh, <laughs> ditaruh di tangan. Ditaruh di sini. Ih, itu conge. Okay. tapi ngomong-ngomong kapas di telinga itu gunanya buat apa kira-kira nggak tahu ditaruh di sini doang loh. ditaruh di sini ditaruh di kuping oh. terus Jamil buat bersihin kuping orang yeah. operasional cukup simpel <laughs> buat bekerja tadi kan yang kuping yang kanan kan udah tuh udah, udah, udah hasil kan tadi kan segede hmm. <laughs> apa tail <linji> kan yeah, <laughs> coba, taik linji. coba coba lihat yang kiri ini <laughs> ini kayaknya asik coy, kalau misal dibuka di Indonesia, laundry kuping iya, <laughs> yeah, laundry kuping jadi, orang-orang kita punya penghasilan tambahan lewat menambang kuping orang <laughs> nah, nanti hasil tambangan taruh di tangan <laughs> jorok ya, jorok. jorok, jangan gitu ya <laughs> buat laporanin nota-nota sih pelan kan ini dapet segini nih <gulis> oh, jadi kapasnya tuh diambil buat buat bersihin <gulis> juga. uh uh uh di slow muai, ya. jorok <tuk> <sempat>. <tuk> itu kotoran bertahun-tahun mungkin ini emang dasaran pelanggan. <tuk> mungkin barangkali pelanggan-pelanggannya orang-orang yang malas membersihkan oh, kopi, tapi jorok <tuk> ada mas mas bersihin kaki mau dipijit, oh, oh dipijit. Iya. ini apa namanya pelayanan tambahan tapi be kan tadi bekas conget masih mau lagi masih mau aja loh. Mantap, mantap ya. kerasa lega ya. Lega ya, nah, gendang telinganya nye, dicopot ya. Gendang telinga kanan kiri langsung semua, dibuang di jalan. Iya. Yeah. Ini bisa jadi pupuk-pupuk buat tanaman harusnya. Mantap, ya. mantap, mantap, mantap sul. Ya mirip prepper juga ya. <laughs> mirip prepper. Ini emang pasnya di ini ya kalau orang berisi kuping tuh ciri-ciri pembersih kuping tuh kayak ini orang yang kerja pakai apa, kan? Karena... Kondom-kondoman. <laughs> kapas di kupingnya itu nggak sepenuhnya berfungsi karena yang diambil kapas yang disaku itu cuma mm -hmm. sebagai kartu identitas. Ya, kalau bisa yang menunjukkan kalau dia itu sebenarnya tukang bersih cong. Iya, tukang bersih bersih kuping orang. Nah, video pertama udah kita lihat. Mm -hmm. Tadi cukup uh, menguras energi kamu kayaknya, oh, itu. walaupun saya kayaknya masih biasa saja nah, biasa <laughs> aja walaupun. ya karena ini segmen yang memang diperuntukkan untuk menantang hmm, yang okay, ini oke ya, jadi emang harus menantang ya? iya, kita lanjut ke video yang kedua okay. tapi masih soal bersih-bersih ya. oke, masih bersih badan nih. kita cek aja nah yang ini dia, ibu-ibu yang bekerja membersihkan mata ini dikasih apa? minyak ya. goreng ya? iya minyak goreng, jadi mata-mata yang telanjang ini bisa licin pakai ini <laughs> mata dikasih minyak coy sampai nangis oh tapi tempatnya kayaknya di.. ini ya, di sebelah tempat <laughs> sampah ya higienis ya? sih, ya? dokter mata tuh lihat ini nangis emangnya ya? dokter THT tadi tuh itu kayak kayak ada.. hasil apa namanya cuci-cuci uh, pakaian kayaknya mm -hmm. ini.. <laughs> higienisnya mana sih woi oh dia ngasih lihat kalau hmm. saya nggak ada apa-apa jadi ini murni, nggak ada sulap, nggak ada sihir <laughs> enggak ini.. ibunya udah cuci tangan dulu garu-garu garuk ya -garuk. Garuk, garuk pinggang ya habis oh, ini, kita, dia garu garuk mata orang Dibiarkan beberapa menit biar Bimolinnya meresap meresap, eh. meresap ke mata Mungkin mata-mata keranjang bisa pakai <laughs> metode ini Mantap Itu kayak klip-klip on itu ya kayak, Apa sih? Oh kayak, kayak, kayak itu coy, apa namanya? SIM Injector <laughs> SIM Injector Dimana nih gue? Bu? Gu dia ambil peralatan yang lain jadi dia tinggal, abis ini disiram dibuang ke tempat sampah jadi kayaknya dia di iya yeah. habis <laughs> dikasih minyak, suruh merem, ibunya pergi <laughs> tapi kayak rambutnya keren juga coy pinggiran, cuma potongan di pinggirannya aja yang tipis kayak... kayak itu loh, kayak pulau Indonesia, si Mamiqpahkoso Iya mirip pulau Kalimantan <laughs> gimana ceritanya orang um, mirip pulau Kalimantan? oh ini udah mulai masuk proses pembersihan wuuh, dipijit gak sakit apa woy? ma.. masuk! dicongkel, dicongkel itu besi we. masuk ke mata woy enggak, itu besinya udah steril belum kira-kira uh, ya? enggak tahu. Uih, uih. tapi kayak pasir iya itu kenapa pasir bisa masuk? itu berarti pupil mata yang hitam uh. itu dikerok jadi kotoran mungkin <laughs> ini untuk dibuka <juga> putih <laughs> yeah. ya? Oduh, dioles bu, itu kan tadi dia garuk-garuk pinggang pakai oh. tangan yang ini padahal kayak kotoran semua mata si bapak ini ya? <laughs> ini mata kayak lahan gembur buat bercocok <laughs> tanam ada pasir loh, pada, aduh, mata loh, mata dimasukin ini aku jijik, enggak tapi ngilu coy mataku kayak berkunang-kunang <laughs> ikut ini malahan apa namanya bergetar <gat> bergetar menggetarkan itu <tuh> bola mata di <woy. tuh> kayak ngerok es kelapa tapi kayak ngerok atau bukan. Ini kalau orang-orang normal, orang normal, dia ada rambut yang gondrong masuk ke mata aja ya udah. Wah, ini besi dikerok-kerokin ke uh, bawah pupil. Di bola mata. Jadi ini bola mata besi. Aduh. Ehm, emang orang-orang pelindapan tuh memang enggak kenal kata higien. Dibersihin pakai tangan. <laughs> dibersihin nggak tahu bersihit apa engga, gak pake langsung dimasukin mata lagi wah tangannya ada riwayat garu-garu pinggang e -e. abis berisiin cong, apa? cong mata, ya tai mata juga kan <tipan> ya. mata, kumisnya tebel amat pak <tipan tipan> oh <shei. tipan> ngeri coy ini bener dokter mata lihat ini nangis sebenernya Nah yang dirasain bapak ini gimana kalau kita bayangin sama-sama <tipan> Oke, okay, bapaknya enjoy aja itu. Tidur pak, Enggak. <laughs> Yona udah buta pak. <laughs> Nggak jadi mata keranjang senyum lagi Senyum loh, dia senyum. <laughs> loh. Iya, enak kok gila gila. Oke, enjoy aja kayak bapaknya. Soalnya hmm. kita yang lihat aja. Pori, oh. sebenarnya. Kita ngebayangin Pori. Iti banyak suka ya. Ini tuh koleksi dari tahun berapa itu? kita udah selesai buat bersih-bersih hmm. telinga dan mata kira-kira <laughs> gimana? iya kalau yang congnya itu bikin enak coy jadi, kalau kalian pengen nonton usahain, jangan makan waktu nonton video ini ya. Ya, recommended itu karena <laughs> memang cukup menjijikan juga uh. buat ke orang. Karena tadi, walaupun niatnya baik membersihkan uh -huh. kotoran di telinga dan <laughs> mata orang, -orang di sini <laughs> tapi secara metode buat membersihkan uh -huh. ini, dia nggak higienis. Hmm, Bisa top. kita kan kita katakan, nggak higienis, hmm. lebih baik tukang cukur. Iya, <laughs> <laughs> tukang cukur yang ada di lapangan-lapangan itu kan, dia sudah pakai. Uh, Stabilizer juga sekarang, <g gadget> ya, dia ya? Dia pake stabilizer ya, dia heeh, pakai stabilizer. <keh> <tie> mungkin itu aja dulu ya karena kita sudah selesai merayat nanti kan kita video selanjutnya buat ngasih respon video-video terbaru juga yang aneh-aneh tapi kalau kalian mau nantangin juga nggak apa-apa sertakan videonya di komentar jangan lupa buat subscribe nyalain loncengnya share ke sosial media kalian like video ini like juga nantikan video kita selanjutnya saya aco saja saya gabas sampai jumpa di segmen video apa kata dunia selanjutnya